Siapa ingin turut pergi bersamaku kita bertamasya ke tawang manung kota indah permai dengan pemandangan Senangnya rasa hatiku Kalau bertamasya ketawang malu Ho ho ho, ho.